Informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhanya seputar Leslar. Tentunya, baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, para sahabat, ya, kita keunggahan dan ke kabar pertama. Ini spesial banget untuk kita semua, para sahabat ya. Masih di momen of air nih. masih nggak bisa move on dengan penampilan si cantik, sang kejora kita, Dede Lesti yang mana memakai gaun berwarna biru, penampilan Dedek Lesti terlihat sangat cantik nih. Persahabatnya, Masya Allah, tentu yang melihat dengan jarak dekat. Histeris, teriak-teriak memanggil nama Lesti Masya Allah. Apalagi tentunya suara Dedek Lesti mampu menggelegar, mengguncang Sumbawa. Persahabat ya, alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Kita patut bersyukur dan bahagia serta bangga. Dan tentunya cuaca juga mendukung bersahabat ya Ini berkat doa terbaik dari seluruh fans sejati Leslar Mudah-mudahan bahagia selalu, sehat selalu untuk Dede Lesti dan kakak Rizky Pilar. amin Unggahan tersebut di oleh akun pecintaleslar.id Ada kalimat komentar yang diberikan dari sahabat Salah satunya dari akun Wartini Way mengatakan, "Subhanallah, dede tambah cantik pasti bilar bangga punya istri. Dedek cantik pintar, saleha. Semoga kalian langgeng sampai akhir hayat. Amin. Masya Allah, persahabat yang mudah-mudahan saja tentunya mereka selalu diberikan kebahagiaan. Untuk berikutnya juga, persahabat di sini kita lihat ada momen spesial, ya. Dede Lesti tentunya peluk." pengantin nih Masya Allah luar biasa ini Dede Lesti menyanyikan lagu rindu persahabat ya spesial tentunya untuk pengantin luar biasa Masya Allah tentunya persahabat ya ini adalah suatu kebahagiaan dan kebanggaan of air pertama kali Dede Alasti Apalagi tentunya ditemani oleh sang suami tercinta. Kita masih belum bisa move on dengan momen-momen spesial ini para sahabat ya. Dan tentunya mudah-mudahan ada kejutan yang paling bahagia yang kita dapatkan dari idola kita. Ada banyak sekali komentar juga dalam postingan ini, yang mana salah satunya dari akun Fitriyanti20 mengatakan. Dede terpaksa harus mengakhiri shownya padahal masih ada beberapa lagu lagi dikarenakan masyarakat sekitar makin banyak yang berdatangan jadi takut menimbulkan kerumunan nah itu sahabatnya salah satu kenapa Dede Olasi Kejora hanya menyanyikan beberapa lagu saja tadinya menyanyikan 6 lagu tetapi hanya 4 lagu yang dinyanyikan dikarenakan banyak sekali masyarakat yang berdatangan ke lokasi persahabatnya ya ingin Menyaksikan secara langsung Dedek Elasti Kejora of Ernie Masya Allah Tentunya kita doakan yang terbaik Mudah-mudahan Dedek Elasti selalu dilindungi Selalu diberikan kesehatan Berikutnya kita lihat juga para sahabat. Masya Allah Luar biasa ya Si cantik sang kejora kita ini Mampu tampil Membuat penggemar nih yang ada di lokasi histeris persahabat ya apalagi dede Lesti memang tampil sangat cantik dan anggun sekali dan kita lihat nih diunggah oleh akun abia Rayan persahabat ya ini mengunggah sebuah postingan dede Lesti menyanyi lagu bawa aku ke penghulu nih persahabat ya perhatikan nih dede elasti keciora Masya Allah, memang luar biasa banget ya si cantik ini Yang selalu memberikan kejutan, kebanggaan, kebahagiaan Bapak yang terutu semua para fans. Dan kita lihat juga persahabat sahabat ya Di unggahan terbaru Kak Binarayan nih Masya Allah, Bidadari lagi tampil, lagi nyanyi nih Cantik banget ya Dede elastik Kejora tuh Ini adalah tentunya unggahan dari KA Binarayan Langsung yang melihat yang di lokasi Masya Allah luar biasa Dengan jarak dekat Dede alasi kejora memang luar biasa Cantiknya Apalagi memakai gaun warna biru Tambah bersinar persahabat ya Mudah-mudahan bahagia Dan mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia nih Langsung dari idola kita Dan untuk berikutnya kita Tentunya mendapatkan info kembali di antv persahabat ya. Jangan sampai lupa saksikan Sore ini jam 3 akan hadir acara CAL Cinta Abadi Leslar Tentunya ini adalah suatu Kebahagiaan juga kebanggaan Leslar Entertainment Mampu menyuguhkan karya-karya yang sangat luar biasa Dan kita lihat di info lewat caption yang dituliskan Cinta abadi Leslar tetaplah bersetia bersamaku Minggu 12 September 2021 jam 15.00 waktu Indonesia Barat Alam pun jadi saksi cinta kita Di sini ada sebuah lanjutan kalimat Bilar sehabis acara di Bandung Pengen ngajakin Lesti ke Cianjur sekalian ajak keluarga tapi sayangnya ternyata menuju ke perjalanan Cianjur justru mobil birang bermasalah. Plus Lesti terima telepon dari keluarga di Cianjur kalau air di sana lagi kering sampai curug juga kering. Akhirnya Lesti dan Bilar pengen refresh dan mencoba camping back to nature. wow. Ternyata persahabat ya, sehabis dari Bandung pengen ngajakin istrinya ke Anjur nih, Kakak. Bilar, wow, gimana keseruannya persahabat ya? Camping di alam terbuka, jangan sampai lupa, jangan sampai tentunya ketinggalan menyaksikan acara cinta Abun Selar di ANTV tayang jam 3 sore nanti. Untuk berikutnya nih persahabat ya, kita lihat di sini juga oleh akun Abinarayan, ini menginfokan juga persahabat ya, Mbak Wallace Kejora tentunya semalam tidak bisa menyanyikan sampai 6 lagu di sini jawabannya persahabat ya. Di situ dituliskan jawab di sini ya guys Dede harusnya nyanyi enam lagu tapi dikarenakan keterbatasan waktu dan pihak panitia yang tidak mau ada kerumunan warga yang terus berdatangan dari berbagai daerah yang semakin membludak akhirnya di stop pas selesai lagu ketiga Dede saja sampai bingung tuh katanya bersahabat ya jangan ada yang bertanya lagi sudah dijelaskan untuk menghindari kerumunan Leslie kejora hanya Tentunya menyanyikan tiga dan sampai empat lagu saja. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan dan cidukan vitamin manja di pagi hari ini. Stav, stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini dia informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.